Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy. Oke, cuy, sudah berapa hari ya kita nggak membuat video? Ya, seperti biasa, saya sudah mengatakan kepada orang semua kalau di bulan Ramadan dan situasi posisi ada di kampung macam lah cuy Habis berbuka puasa, makan karipa gitu cuy ya, langsung ngantuk gitu ya, nggak ada semangat membuat video dan kebetulan hari ini saya benar-benar sangat-sangat serius banget ya, jadi saya harus fit ya kalau kita membuat konten komedi cuy. Kita harus benar-benar fit gitu ya, harus benar-benar mood ya. Kalau nggak mood, nggak bakalan ngakak gitu ya. Dan kali ini kita akan mereaksi lagi video lawak cuy ya, yang mana di sini musikal lawak superstar cuy. Tapi ini yang pertama cuy, bukan yang kedua, bukan yang kemarin kita react gitu ya, bukan. Ini yang pertama. Saya kebetulan dapat video ini dari channel lawak channel cuy ya. Lawak channel namanya Dan disitu saya langsung berinisiatif untuk membuat reaction ini cuy Karena kebetulan kualitas videonya bagus ya Karena memang diambil dari penonton pada waktu itu cuy Karena ini kan uh, belum pandemi pada waktu itu cuy ya Oke di sini saya akan mereaksi kumpulan dari Botak Botak nah, Saya gak tahu sama sekali di sini cuy ya Karena semalam saya sempat menonton uh, uh, Lawakan dari ini cuy Lawakan dari... UNA ya sekarang dari botak ini cuy saya nggak tahu di sini di botak ini siapa siapa aja yang main ya maksudnya siapa siapa aja porsinya cuy oke okay, tanpa banyak cakap lagi Jom kita tengok videonya oke okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy dua oke okay, botak Oh. di sini yang main ini ya pertama AC ya kumpulan dari apa namanya uh, eh ya hmm. ini siapa ini Eh, macamana? Datukku, datukku. Jitu, jitu Pakai lani satu buncah saja. Eh. Boleh, boleh. Jaga, jaga, jaga, jaga, jaga. Ah, apa ah, pakai yang swing? Bukan berdua bang. Ini, ini mana pakai lagi? Ei, ei, mancing, ah, bukan pasal jukan. Yeah, iya, iya. Bukan pasal tali, tapi pasal umpan nih. Eh. Ah, umpan. Bukan apa? Igin, igin, igin. Bukan cacing. itu lagu dari siapa sih umpah memimpin gue pernah dengar cuy lupa itu lagu dari siapa Mami, eh kenapa buat macam ni? Bila kau buat buat macam apa? Umpan saya ni Umpan tak ada macam ni. Kau tak boleh racun ni semua ni. Nak ditipu semua rosak, rosak habis. Ini bukan ini dilarang Apa apa apa dilarang dia. Umpan apa? Umpan apa sih ini? Umpan apa? Umpan Sama. Keren juga suaranya, sih. Ya, tinggi. <tuh> Oke, okay. di sini almarhum abam ya. Oke, okay. waduh, gua kok lihat abam. Bukannya tertawa Tapi sedih cuy ya <SILENCIO> Asik <SILENCIO> Di malam itu <SILENCIO> <SILENCIO> Oh, oh. Kenapa sini Kalau aku terjun sini, ikan sana terjun sana, ikan sini Kamu dapat benefit Benefit Benefit cerdas ini, Cerdas banget Oh, Okey. Makan sampah lah, ya? Bukan Eh? Mak dia jumpa dia dekat tong sampah Mak ada sampah? <laughs> Aku, eh? Eh? <laughs> Walaupun dekat tong sampah Eh? 30 tahun kau Mak kau jumpa kau daripada baby Ha? Belum-belum kau macam 70 tahun Sampai macam ni macam tong sampah? <laughs> eh? <laughs> mak sampah? Bukan Eh? Hey. Aku tak lagi ke? Eh? Eh dah lah tepilah tepilah Abang nak mancing lah Kami main kata-kata Eh? Eh? Tak suri dah? Oh nyangkut dia nyangkut Oh Oh bukan lalu ini Oh bukan lalu ini Oh bukan lalu orang yang cakap ke sana kan Eh dia ini mah tak payah tak perlu diri di tengah sini Hah tak perlu puluh diri Eh Eh tak Banyak perkara lain Satu perkara itu Kena ingat Apa dia buat? Hmm, kena ingat sambil eh? Satu Kasih dan amali Dia okay. <laughs> Tinggi suara dia ini Iya. Ini lebih-lebih cuy. Hmm. si <laughs> ya gua gua bukannya ini sih tapi gua sedih gitu ya tapi malam ini perform Oke, okay, selamat ke operasinya. Oh, siapa juri di sini? Udah dia lokasi yang tahu juga ya. Uh, punchline best, pun best. Pasta. Atau secara online Superstar Sekali lagi untuk Bota Bota okay. Oke okay, oke okay, oke cuy Oke okay, cuy itulah tadi uh, Musikal Lawak Superstar Yang pertama cuy ya uh, Penampilan atau persembahan dari Kumpulan Bota ya Saya gak tahu kenapa timnya Dinamakan Bota cuy ya Orang bisa komentar di bawah jelaskan ya Kenapa harus nama timnya Bota gitu ya dari uh, komedinya tadi cuy cu sangat-sangat cerdas gitu ya banyak apa ya banyak kalau komedian macam ini tuh lebih banyak singgungannya uh, apa namanya pesan banyak pesan dan tetap lu lucu banget cuy ya lucu apalagi adanya almarhum Abam Boce ya sebenarnya lu lucu banget cuy cuma saya saya nggak tahu kenapa ya. Makin saya tertawa melihat Abang bocce Berlawak atau melihat di Youtube lagi Makin saya kayak Apa ya Makin sesek gitu ya Karena saya Di saat-saat saya mengenal benar-benar Boce Pada waktu itu Tiba-tiba juga Saya mendengar kabar Dia meninggal Itu yang membuat saya itu kayak Gue baru aja suka banget dengan Boce Karena kenapa saya menyukai bocce pada waktu itu Karena adanya apa? Dia salah satu ciri khas dari Uh, kumpulan Boce Jujur aja cuy ya Dua Fat dengan uh, Aceh itu memang Suara dia bagus Memang cocok banget Kalau mereka nyanyi Abang Boce memang memang Ciri khas dia itu ada di lawakan Dari bentuk badannya Dari cara dia Apa namanya Bereaksi itu lawak semua cuy Itu yang, itu yang membuat saya itu sangat, sangat tertarik Dengan beliau tapi saya nggak tahu, Cuy. <laughs> saya nggak tahu, tiba-tiba aja berkaca-kaca gitu ya. Tadi saya akan Saya ngakak tadi, Cuy. Tapi saya bersedih juga gitu ya. Aduh, ya mungkin lah begitu, Cuy. Ya, orang yang selalu membuat kita tertawa, terhibur itu terkadang kalau dia sudah pergi meninggalkan kita pasti sangat-sangat membekas. Contohnya saya, Cuy. Saya tak mengenal langsung Abang Boce. Tapi, kenapa setiap saya lihat lawakan dia, saya kayak merasa sesak gitu ya. Ngakak iya, lucu iya, tapi saya kayak merasa sedih aja gitu ya. Ah, saya tuh mau jelaskan gimana cuy. Kurang kalau fans dari Abang Boce pasti tahu apa yang saya rasakan. Nanti saya cari lagi persembahan-persembahan yang lain di channel yang sama cuy. Karena channel ini kayaknya ada beberapa video yang belum sempat saya lihat ya, nanti saya akan lihat di sini cuy saya akan reaksi satu persatu kalau kurang suka bantu share video ini bantu like dan jangan lupa subscribe channel ini cuy, mungkin saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya Andy thank you next thank you next dan thank you next bye